itu bagian uh, tangannya karena dia pakai manset nah makanya ini terbelah sama juga ini dia pakai manset yang terbelah ya manset yang terbelah nah itu ini belahan kecilnya ini belahan besarnya sama ini belahan kecil ini belahan besarnya nah itu selanjutnya ini yang bagian kecilnya ini kita balik dulu. Kita balik, kita balik terus. Kita itu kan kayak kecil aja, dia. Kita lipat gulung ke dalam. Kita lipat gulung ke dalam. sampai bawah hmm. kayak kecil aja sih dia kayak jahitnya tuh sampai ke bawah nih gitu ya jadi tinggal yang bagian bawah ini ngikutin gitu nah, terus kita jahit nanti, kayak gitu, ya. Nah, kayak gini, kalau udah nanti baru kita jahit, ya. Sebelahnya juga sama kayak gitu. Udah dijahit, ini yang bagian apa? Yang bagian uh, kecilnya ini, nah, ini yang bagian kayak sedikit kerucut itu. Nah, bentuknya itu kayak kerucut gitu dia jadi itu semakin ke atas tuh jadi semakin kecil nah ke bawah tuh semakin agak melebar sedikit aja nah ini yang bagian uh, kecilnya ya sebelahnya juga sama nah sebelahnya juga sama nah ini ini bagian dalamnya ya ini bagian dalamnya bagian dalamnya ya. jadi itu begini dia kok udah dijahit jadi itu di sini agak melebar sedikit ke atas tuh makin lancip gitu. Nah, kalau kita lihat dari luar ya, dari luarnya. Nah, dari luarnya itu dia seperti ini, kira-kira seperti ini. Gitu ya. Nah, sama juga sebelahnya juga. Nah, kok kita lihat dari luar, kita balik. Dan kita balik. Nah, ini dari luar ya. Nah, jadi begini dia bentuknya. Jadi dia kayak lancip gitu. Nah, ke bawahnya agak lebar sedikit aja nah ini kalau bagian luarnya nah tapi kalau kita lihat bagian dalamnya dia ya begini nah gitu kalau sudah ini bagian depannya ya ini bagian depan nah itu kita lipat dua lipat dua masukkan ke dalam nah ini jadinya begini nah ini kita bagian ujungnya itu kayak bentuk kayak V gitu V nah nanti di sini dikasih apa sampai di sini itu kita jahit e, kita lihat di belakangnya itu nah ini di belakangnya nih ini jangan sampai kena kekoyaannya itu naik sedikit sekitar 1 cm ya satu sentimeter nah kira-kira begini ini belum dijahit kira-kira begitu ya ini karena belum dijahit kalau udah dijahit, nah itu sekitar gini. Nah ini dari koyaan itu sekitar dua langkah ke depan satu dua, nah dua langkah ke depan eh, jahitnya dua langkah majukan dari dari lubang eh dari lubang dari dari koyakan ini. Nah kita maju dua langkah, nah sampai disitu lebih untuk jahitnya ya. Nah setelah itu, nah ini kita gini kan, nah. Ini tadi yang bagian dalam, nah, bagian dalam itu kan tadi kita jahitnya seperti ini, nah, terus kita gini kan, nah, ataupun ini bagian dalamnya kita balik, kita balik, nah, ini yang tadi ini, nah, kita keluarkan gini, nah, ini ya. Nah, makanya enggak boleh terlalu banyak. Lebihnya nanti di sini, dia yang pengaruhnya. Nah, ini kalau sudah kita tinggal, kita lipat ya, tinggal kita lipat ini kita lipat dua lipat dua hmm. gitu kira-kira ya, tuh begini kalau kecil besarnya tinggal kalian atur itu kira-kiranya seperti ini ya, besarnya ya hmm. jadi lipat 2 kita gitu, -gitu pernah jadi dia nggak nampak atau ini kalau terlalu besar kita potong dulu kira-kira ya ini terlalu besar jadi susah ngebentuknya ini kita rapikan dulu ini sedikit besar ini saya potong sedikit aja potongnya sedikit aja hmm setelah itu ini bagian depannya ini sama yang bagian atasnya tuh kita rapikan, nah, bagian atas kita rapikan, nah, yang bagian ini makanya ini enggak boleh jatuh terlalu banyak yang nggak bisa lepas kau ya ini, nah, kita rapikan, nah itu kita rapikan. Kalau kepanjangan ini tinggal kita potong lagi, nah, masih panjang. Nah kalau saya itu dari uh, ukurnya itu, nah gini dari koyakan ini, dari koyakan itu saya ukur tiga jari. Nah tiga jari. Nah kalau kira-kira sudah -kira mendekati tiga jari ini, baru kita bentuk bentuk bentuk bentuk dia lancip ujungnya kayak gini ya untuk dia lancip nah jadi kita bentuk dulu nih hmm. nah sudah oh dia suka lepas lepas sih hmm. bentuknya begitu. Itu tinggal kita jahit. Nah, itu jahitnya nanti Nah, gini. Kalau udah dijahit, nah, jadinya tuh di di bagian ujungnya tuh kayak ada lancip gitu. Nah, jadi pas di sini itu kita jahit, tapi itu jangan pas di tempat koyaknya di atas sedikit dari koyaknya. Nah, ini kan koyeknya misalnya di sini nih. Nah, koyeknya di sini terus dia agak naik sedikit sekitar 1 cm mungkin. Nah, di sini. Nah, jadi udah dijahit dari sini ke sini. Sini ke sini. Baru kayak segi kotak gitu ya. Sebelahnya juga sama. Nah. Sebelahnya juga sama gitu di dari ja, di sampai dari sini ke sini ke atas. Nah, bagian ujungnya itu kayak lancip gitu. Nah, kayak lancip gitu ya. Lancip. Terus udah sampai sini kira-kira uh, di atas koyaan ini. Nah. Ini kan koyaannya nih, koyaan bajunya tuh ya. Hmm. Nih, koyaan bajunya nih nah di atas sekitar satu cm atau satu senti gitulah ya dibuat lurus ini lebih satu tadi jahit selanjutnya nah ini kita lanjut ke bagian manset ya, manset tangannya untuk tangannya itu nah setelah tadi udah belahan di tangannya, nah ini untuk mansetnya, nah ini saya kasih kampu itu di samping kanan dan kiri, untuk pislinnya ini pislinnya pakai yang keras ya, nah jadi itu uh, kampunya itu 2 cm 2 cm, nah kalau bagian bawahnya itu 1 cm nah ini dia, dua lapis ini bagian luar ini kita pakai yang di dalam Nah ini 2 cm Untuk kampu kanan kirinya Nah panjangnya itu 22 cm Lebarnya ini Lebar pislinnya saya 3 cm Nah ini udah saya pentul Nanti tinggal kita setrika Jangan terbalik ini bagian dalamnya ya Ini bagian dalam Nah di bawahnya itu Kita kasih kampu 1 cm ini panjangnya 22 cm. Nanti kita setrika. Setelah itu, nah ini kalau udah disetrika itu bentuknya seperti ini ya. Ini kan dua lapis ya. Nah, jadi itu eh, begini ini bagian dalamnya. Nah, ini kita kasih kampuh 2 cm. Nah setelah itu Yang dibawah ini kita kasih 2, uh, 2 cm juga ya 2 cm juga Nah ini kita bentangkan Nah di sini jangan kita ganggu dulu Yang di sebelah sini yang bagian pislin ini Nah kita potong Sekitar 2 cm ya 2 cm Nah kira-kira itu seperti ini Nah kira-kira seperti ini dia Nanti baru kita jahit Ini udah saya kasih pentul Nanti kita jahit Nah ini bagian luarnya nah ini bagian dalamnya pislinnya udah disetrika nah jadi begitu ya nah ini jangan diganggu ini kita potong sekitar 2 cm dari pislin itu 2 cm seperti ini dia nanti kita jahit udah 1 cm kira-kira ini 1 cm kita potong Kalau udah, nanti baru kita jahit sekitar setengah senti. Kalau sudah dijahit, itu dia hasilnya seperti ini. Nah, ingat, di samping kanan dengan kiri, itu kampungnya 2 cm, 2 cm ya. Nah, ini dia. Kalau sudah dijahit, dia seperti ini. Ini, nah, ini kira-kira itu dari sini ke sini itu. Sekitar setengah cm atau satu cm gitu jahitnya. Jadi, jahitnya tuh jangan sampai mengkerut gitu ya. Nah, jadi harus rapi gitu, harus diperhatikan lagi gitu. Nah, jadi kalau udah dijahit tuh, dia hasilnya seperti ini. Nah, sama sebelahnya juga begitu. Setelah itu, nah ini kan tadi udah kita lipat dua. Nah kita ikutin aja nah, disitu ini kita jahit sampai sini lebihkan satu senti disini juga sama jahit lebihkan satu senti ini juga sama sebelahnya nah ini kan belum kita lipat dua kita lipat dua hmm. kita jahit sampai sini lebihkan satu senti sama juga nah disini dari sini ke sini lebihkan satu senti kalau udah dijahit ini dia pas-pas Dengan ininya lebihkan satu senti sebelahnya sama udah dijahit lebihkan satu setiap satu senti ini juga sama nanti setelah itu Nah kalau kita udah jahit ya Nah itu dia hasilnya seperti ini Nah ini kita Udah rapikan Nah ini udah kita potong Nah di bawahnya itu udah kita potong Di bawahnya itu kita sekitar 1 cm ya Sekitar 1 cm Nah Ini bagian ininya ini Sekitar 1 cm Nah Ini yang bagian Apa Bagian pinggir kanan kirinya itu saya rapikan. nah jadi kampunya itu sekitar 1 sampai 2 cm. Nah, ini dia. Nah, ini bagian kampunya di sini. Nah, bagian kampunya di sini. Itu saya 2 cm. Nah, kalau bagian bawahnya yang di sini itu yang ini itu saya 1 cm atau 2 cm juga boleh. setelah uh, kita udah buat ini bagian apa namanya belahan tangan. Nah, ini kita sambungkan bagian untuk ban tangannya. Nah, ini kita ukur dulu. Ukur dulu. Nah, di sini itu punya saya itu 14 ya. Nah, 14. Nah, ini 14 kira-kira dari sini ke sini itu 14 berarti 14 dikalikan dua itu 28. Nah, punya saya itu di sini sekitar 22 ya. Nah. Sekitar nah, 22 panjangnya berarti sisanya itu untuk kampuhnya, untuk kampuh tangan yang bagian mansetnya. Nah, kayak gini dia kalau udah jadi itu dia kampungnya kayak ada lipatan gitu nah ini kayak ada lipatan nah kayak ada lipatan gitu ya nah ini kok udah dijahit tuh dia kayak ada lipatan gini nah lipatan nah begitu dia kayak ada lipatan sedikit nah setelah itu nah untuk menjahitnya itu ini, ini kan yang bagian luar nah ini bagian uh, luarnya juga jadi luar ketemu luar nah itu kita hubungkan begini nah dari ujung ini kita hubungkan dari ujung ini kita hubungkan nah di sini kira-kira ini bagian ujung ini, ini bagian luar ini bagian luarnya nah yang lebih 1 cm itu kayak ini yang kampus satu cm ini untuk hubungkan ke lengan Nah, itu kita hubungkan begini. Hmm. Baru tuh, kita lanjut nih. Kita hubungkan jadi ini luar, ketemu luar, luar ketemu luar, nah gitu. sudah lanjut lagi Nah untuk lebihnya ini yang tadi ini ada kampuhnya ini yang warna biru Nah dari kan tadi itu lebihnya 5 ya lebihnya sekitar 5 nah itu jadi saya bagi dua jadi dua setengah dari ini ke sini itu dua setengah atau kalian kira-kira juga enggak masalah Nah saya hubungkan ini dari biru ini ke sini itu dua setengah saya hubungkan atau kalian mau kira-kira juga tidak masalah, Nih, dah. baru kita pentul. Kita pentul, nah ini lagi bagian biru ini, Dengan biru ini kira-kira ini kasih saya, kasih kapur itu kira-kira dua -kira setengah juga, saya hubungkan juga. Nah. Baru saya kasih pentul bendari. Kalau langsung mau jahit lu tidak masalah. Nah. Setelah itu kalau kira-kira belum pas gitu dibuka lagi juga tidak masalah nih biru ketemu birunya hmm. Nah, begini Nah, kalau nanti misalnya ini udah dijahit Kita balik gini Nah, balik gini Nah, baru kita jahit gitu Ya, nah Jadi kok udah dijahit dia begini Nah, ini ada kayak lipatan sedikit sedikitnya Lipatan sedikit ini Dengan ini Nah, gitu Ya gini dia jadinya, ingat ya uh, pislinya nggak kena cuma yang lebih dari kainnya tadi, yang lebih 1 cm itu, yang lebih 1 cm kita hubungkan ya ini berarti luar ini bagian luar ketemu luar bagian luar ketemu luar dihubungkan begini nah, gini jahitnya ya. nah, begitu jadi ini luar luar ketemu luar nah kan, hmm. itu ya, baru kita jahit. Nah, jadi penampakannya itu seperti ini. Eh, kalau udah dipentul di begini, kalau udah dipentul, kalau udah dijahit dia seperti ini. Nah, ini, nah, ini, apa bagian kampuhnya itu? Nah, ini bagian kampuhnya, kayak ada lipatan. Nah, ini juga bagian lipatannya. Nah, sampai di ujung. Nah, kalau misalnya ini sudah, nah, kalau misalnya udah dijahit nih, lihat ya, jahitnya itu luar ketemu luar, nah, baru diginikan. Nah, baru dikasih jarum pentol atau langsung dijahit, enggak masalah ya. Nah, kalau udah di, kalau udah dijahit, nah tinggal kita begitu kan? Tinggal kita apa gini kan? Ah, gitu, nah begini. ya tinggal kita gini kan baru kita jahit lagi ya oke nah kalau sudah dipentul itu dia begini tadi udah nah begini dia hasilnya nih ya ini jarum pentulnya nih nah, ini kalau udah dipentul nah kalau yang belum dipentul yang belum dipentul tuh dia begini hasilnya nih kan belum nih, nah itu kita hubungkan begini yang sebelahnya nih hmm. kita rapikan jangan sampai dia terkeluar-keluar baru hmm. kita kasih pentul hmm. sama yang sebelahnya juga sampai ujung. Hmm. Nah, ini bagian ujungnya kita rapikan dulu. Hmm. Nih, bagian ujungnya ini. Dirapikan masuk ke dalam. Itu ya benang-benang ini cabut dulu penting Nah, udah jadi kok udah dijahit ada oh, di pentul gini nah ini pentul hmm. gitu ya nah kalau dari dalam tuh dia begini ini dari dalam nah kalau udah jadi nanti dia begini nah begini deh kita jahit dulu udah selesai untuk jahitnya nah untuk tangannya udah selesai sebelahnya juga sama udah selesai selamat mencoba